Guys, buat kalian yang cari-cari cheat ataupun file data serta obb PUBG Mobile versi Global dan Korea, pasti kalian banyak yang tertipu di tab Nails channel orang lain ya. Di sini gua real, guys. Let's go. Yo, what's up, guys. Di sini gua sudah masuk ke training dan gua di sini ngapik beryl serta groza. Di sini fiturnya itu ada night mood, black sky, clear brody dan recoil tentunya gitu dan gue di sini nggak nggak pakai seek kalau pakai seek itu gimana ya untuk android android yang enggak support itu terlalu goyang guys jadi sini gue nggak pakai seek si kalian lihat dan ada tambahan fitur yaitu Hikdimek Magic Bullet serta Tracking IMEI gitu jadi udah pasti auto head kalian bisa langsung download aja di Telegram serta WhatsApp grup gua dan tentunya tanpa password guys kalian bisa langsung download pakai dan rusak game PUBG nya oke okay? nya kan di YouTuber itu berlain itu banyaknya thumbnail doang anjing. Gua di sini nge-share itu secara gratis dan pemasangannya sangat simpel gitu. Dan ini berlaku di versi PUBG yang 32 serta 64 bit global dan versi Korean. Sebenarnya ada apa namanya? prone speed sama the flash itu cuman resikonya masih ke kalau pakai yang itu cuy. kalau ini udah jaminan enggak bakal ke bannet sih 100% cuy. Defis yang gue pakai itu pakai ROG Phone 2 RAMnya 8 dan internalnya 56 gb dan buat kalian yang pengen ngerubah settingan brightness ataupun apa sih namanya notchnya ataupun grafisnya bebas kalian gak bakal kriset cuy untuk audio raw data save game gak bakal kriset pokoknya satu paket deh untuk folder yang gue bikin ini jadi buat memudahkan untuk para para ya Citra yang mau ngecet di PUBG mobile gitu, gue buat sesimpel mungkin ini work di Aldepis ya guys. Langsung saja download di WhatsApp grup dan serta grup Telegram gua. Jangan lupa subscribe, like dan comment, thank you. Dan untuk pemasangannya kalian bisa pakai cek explorer ataupun ZArchiver serta file manager yang lain gitu. Di sini gua udah extract dan di sini gua pilih filenya, copy seperti biasa masuk ke folder Android data kemudian kalian cari com.tencent.ig kemudian kalian langsung timpain ya guys merga ataupun over kalian sekalian ya, udah simple ini berlaku untuk di 32 bit dan 64 bit oke okay. dan untuk file obb nya seperti ini guys dan untuk pemasangan yang versi 32 bit serta 64 bit caranya sama ya. Kalian masuk folder android obb tension.ig. Kemudian kalian rubah rename ataupun kalian rubah namanya gitu foldernya kalian rubah. Contoh. Termasuk folder yang data juga yang com yang com.tension.ig kalian rubah juga dan kalian uninstall PUBG yang sebelumnya itu kalian uninstall ya setelah di uninstall kalian install PUBG yang versi modnya klik install kalau sudah diinstall kalian kopikan OBB nya masuk ke folder OBB kalian buat folder lagi com.tensen.id. Kemudian kalian pastekan contoh. Nah, setelah seperti ini kalian masuk ke folder data lagi ya, Android data tadi yang apa namanya kalian ya, kalian rubah kembali. Contohnya tuh, guys. Udah selesai, kelar. Macaranya sangat mudah dan simple